Ku lelah menangisi dirimu yang tak pasti, yang tak pernah peduli. Mau tak mau, aku harus pergi darimu dan coba lupakanmu. Bukan suatu keputus asaan Agar aku bisa bahagia Walau tanpa dia Tahu di hatimu tak pernah ada aku, walau seujung kuku. Mengapa ku memaksa? Bila engkau tak cinta, sudah lupakan saja. Di dalam hidupku Bukan satu Keputus asa Agar aku Bisa bahagia Walau tanpa dia Ya oh, Berikanlah Di dalam hidupku Bukan suatu Keputus asa